itu iklan saya muncul terus sehari kemudian itu iklan saya hilang lagi Halo kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dalam channel saya Arjuna Wombongen Bagaimana kabar kalian semua Semoga Kawan-kawan semuanya Sehat dan baik-baik saja ya Dimanapun berada Semoga dilimpahkan Rezekinya Sukses selalu Dimudahkan segala Cita-citanya Dalam kesempatan kali ini Saya mau Bikin video ini tidak ngeblok apa-apa Tapi Intinya mau banyak mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih ya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kedua orang tua saya Kepada istri saya Dan kepada Kawan-kawan semuanya Terima kasih untuk apa Gini ya Kawan-kawan Hmm, kalau nggak salah itu Pas malam hari Sabtu Channel saya itu Dinyatakan sudah memenuhi syarat Untuk mendaftarkan Monetisasi Oh iya Terima kasih dulu ya Untuk kawan-kawanku semuanya Yang ada di Indonesia Di Taiwan Di Korea Di Malaysia di Saudi ya pokoknya kawan-kawanku semuanya ada di mana saja lah ya terima kasih banyak ya karena dengan dukungan kalian semuanya channel saya dinyatakan sudah bisa memenuhi syarat untuk mendaftarkan untuk monetisasi itu pas hari Sabtu jam empatan saya mendapatkan Pemberitahuan bahwa channel saya itu sudah sudah memenuhi syarat ya dengan dengan 2000 subscriber dan 4000 jam tayang tentunya <tuh> saya itu bikin konten mulai itu dari awal bikin sampai kesini itu dua bulanan ya kalau nggak salah itu awal ramadan semingguan dari Ramadan sampai ini kurang lebih dua bulan lebih lah ya. Terima kasih dengan dukungan kalian semua ya kawan-kawan. Jadi hari Selasa jam 4 saya mendapatkan email untuk mendaftarkan jam 6 saya mendaftarkan diri untuk monetis untuk monetisasi ya gitulah untuk monet gitu ya. Tapi ada senang dan ada takutnya Senangnya saya sudah bisa mendaftar dan takutnya itu karena saya hmm, belum tahu apa-apa, masih pemula takut salah ngisi formulirnya, gimana itu, apa-apa gitu kan jadi saya itu minta bantuan kepada teman saya yang ada di Taiwan sana yang YouTube channelnya sudah termonet ya kan, jadi udah tahu pengalamannya kan saya minta bantuan sama dia jam 6 saya daftar dia yang mandu kita pakai messenger gitu kan dibandu ini isi ini ini pencet ini ini pencet itu saya nurutin perintah dia gitu kan jam 6 saya daftar selang dua jam kemudian itu baru formulir pendaftaran saya itu terverifikasi gitu kan Maksudnya sudah di ACC gitu, Tapi belum di monet Itu selang 2 jam Jam 8 baru Di ACC Dari kolom pertama Mengisi formulir Terus ke kolom kedua Verifikasi itu Memerlukan waktu dua jam Itu channel saya Terus untuk monetnya sendiri Validasi Atau apa namanya ya Hmm, apa ya namanya sedang di apa itu lah lupa apa? ya pokoknya sedang ditinjau itu channel saya itu memerlukan waktunya itu dua hari kalau nggak salah malam minggu saya malam minggu itu baru dimulai ditinjau pas malam selasa jam 6 Alhamdulillah channel saya diterima dimonetisasi Jadi kurang lebih itu dua harian ya <tuh> Terus disitu itu ada saran-saran atau apa gitu kan Ya mendingan kawan-kawan kalau bikin video itu yang original aja lah ya Video sendiri aja lah biar monetnya itu tidak memenuhi masalah gitu kan Sayang kan kita sudah kecerjam tayang atau apa Terus ada masalah atau apa kan Ya gak sayang tapi kan repot lah gitu kan Repot nantinya Ya <kuh> Mending Mending pakai sen cara sendiri lah Jadi Alhamdulillah Channel saya itu Sekarang sudah termonetisasi Atas dukungan Dan sokongan dari kalian semua, ya, kawan-kawan yang sudah mensubscribe, yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya, walaupun video saya itu acak-adul, ya, nggak ada, ada intinya video apa gitu kan, nggak ngerti. Tapi terima kasih banyak ya, dengan berkat dukungan dari kalian semua. Channel saya di monetisasi sekarang sudah berjalan. Hmm, berapa hari ya tiga harian nah iya kawan-kawan jadi gini ya di nggak tahu sih peraturan baru atau enggaknya ya saya nggak ngerti jadi setelah, jadi setelah saya termonetisasi saya pasang iklan pas malam itu pasang iklan sampai sehari kalau nggak salah sehari itu iklan saya muncul terus sehari kemudian itu iklan saya hilang lagi, tapi itu satu hari loh, kawan-kawan. Ah, saya akan panik kan, baru di monet itu iklan saya hilang. Apa kendalanya? Saya kan enggak tahu kan, cari tahu, saya ke teman-teman, tanya-tanya ke teman-teman ya. Ya terima kasih buat teman-teman saya yang ada di Taiwan sana ya, yang sudah kiranya membantu saya itu. Terima kasih banyak atas saran-sarannya ya. Wah saya bingung kawan-kawan, satu hari itu iklan saya hilang gitu kan baru di dimonet apakah ada hak cipta atau copyright atau intro yang nyomot orang atau apa gitu kan saya bingung wah seharian saya nggak doyan mangan lah doyan makan ya <laughs> karena baru senang sehari kok itu lagi tapi ada teman saya yang nyaranin juga itu mas tenang saja ini pengalaman dari teman temen juga yang youtuber baru yang monetisasi sekarang-sekarang ini itu katanya itu Mas setelah iklan muncul itu sudah biasa kadang sehari dua hari atau sampai tiga hari itu iklan itu enggak nongol lagi gitu kan tapi sabar aja Mas nanti juga kisaran tiga hari iklan yang nanti kalau monetisasi iklannya hilang lagi jangan panik jangan diutak atik tunggu aja di antara satu hari dua hari ataupun tiga hari nanti iklannya muncul muncul otomatis sendiri lagi ya ya ini buat pengalaman buat kawan-kawan semua yang belum dimonet jadi kalau setelah iklannya muncul sehari terus hilang lagi itu udah biarin aja itu mungkin dari peraturan dari YouTube sananya menunggu sampai satu hari dua hari tiga hari mungkin lagi dikontrol atau atau bener-bener lagi dilihat gitu kan Jadi jangan panik Diamin aja juga nanti nongol dengan sendirinya Mungkin cukup pengalaman saya itu Dari awal sampai akhir Sampai di monet Sampai di sini ya kawan-kawan Intinya saya itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada kalian semua ya Dengan berkat kalian semua Channel saya bisa berkembang tanpa kalian semua, nggak mungkin channel saya bisa berkembang ya, karena saya bukan artis, bukan apa. Nggak sekali upload langsung banyak yang nonton gitu kan. Kita kan pemula-pemula yang nggak punya nama. Di-upload ya, ya, kita bekerja lagi gitu kan. Ya, intinya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman saya sekali lagi ya, yang ada di Indonesia, yang ada di Korea, yang ada di Taiwan, yang ada di... Luar negeri sanaan lah, kota Saudi atau apa ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk saling mendukung, untuk saling menonton untuk menonton video saya juga. Terima kasih ya kawan-kawan. Semoga teman-teman yang belum dimonetisasi tetap semangat, jangan putus harapan, tetap upload terus, kita upload terus, update terus ya. Jangan lupa berdoa. Karena kekuatan doa itu bisa menenangkan hati kita ya, walaupun channel kita kurang apa, kurang apa, tapi kita tetap berdoa bisa ya, Allah lah, hatinya tenang lah ya. Jadi udah cukup sampai di situ aja ya kawan-kawan ya, semoga kalian semua yang sudah mendukung channel saya diberikan kelancaran rezekinya juga ya, semoga YouTube channelnya lekas berkembang juga, sukses selalu, sukses bersama lah sampai di sini assalamualaikum ya kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sampai jumpa lagi di vlog-vlog saya ya jangan lupa